assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kali ini saya akan membuat tutorial cara mengatasi klaim hak cipta menggunakan hp android tidak perlu menggunakan laptop ataupun pc dari android pun bisa hal ini juga pernah terjadi pada video saya yang tanpa sadar saya kena klaim hak cipta hal ini membuat saya sedikit khawatir dan para youtuber pemula juga yang banyak kurang paham tentang klaim hak cipta Maka dari itu mari kita saksikan video berikut ini Supaya kita terhindar dari klaim hak cipta Contoh kejadian pada video saya kali ini Tanpa saya sadari bahwa di video saya ini terletak klaim atau copyright lagunya Ini ya contohnya Klaim atas sebuah lagu Oke berikut cara mengatasinya kita buka Google Chrome lalu kita buka situs YouTube Studio Beta. Mengapa saya menyarankan YouTube Studio Beta? Karena di sini kita bisa sedikit mudah untuk menghapus klaim hak cipta itu dengan menggunakan opsi-opsi berikut ini. Kita pilih yang di atas ya kalau tampilan begini kita buka kita centang situs desktop ya inilah tampilannya kita cari kita buka pada menu video ya di sini kita bisa melihat apakah video kita aman atau diklaim lagu hak cipta atau copyright ya itu dia di video saya ada di video kelima klaim hak cipta yang lainnya aman kemudian kita klik video yang terklaim begini tampilannya Terlihat dampak terhadap channel ini tidak terdampak apapun pada channel kita. Video kita pun masih bisa dilihat di publik, namun monetisasinya tidak ada karena sudah terklaim hak cipta. Mari kita lihat video yang terkena klaim. Video yang kena klaim ini ada pada detik 10-28. sampai 28. Oke, lalu kita pilih tindakan. Di sini ada tiga opsi. Yang pertama, trik segmen. Yang kedua, ganti lagu. Atau yang ketiga, nonaktifkan lagu. Jika kalian memilih trik segmen, video yang terkena klaim akan dipotong atau dihapus. Pilih yang kedua, ganti lagu. Menurut saya ganti lagu ini sedikit ribet. Yang ketiga nonaktifkan lagu. Menurut saya lebih efektif yang ketiga. Kita menghapus lagu yang terclaim saja. Oke, kita klik opsi ketiga. Oke, beginilah pilihan selanjutnya. Kita pilih yang paling bawah menonaktifkan lagu. Atau beta, lalu kita pilih lanjutkan ya. Kita nonaktifkan lagu ya. Beginilah video sedang diproses kita tinggal tunggu 15 sampai 20 menit nanti akan diberitahu atau apakah klaim kita berhasil kita hapus kita kembali ke menu sebelumnya sini masih belum berubah masih ada klaim hak ciptanya oke setelah kita menunggu 20 menit kita cek kembali apakah kita berhasil menghapus klaim hak ciptanya ya kita buka dulu YouTube Studio Beta ya kita buka pilihan pertama kita minta situs desktop desktop Kita buka menu video, kita lihat apakah berhasil. Kita hapus ya, berhasil videonya. Kita hapus klaim hak ciptanya. Jadi tidak ada lagi klaim hak ciptanya. Kita lihat videonya setelah dihapus bagian yang terklaim. Emang agak sedikit canggung karena video kita sedikit berubah bagian tersebut hilang bagiannya. Oke, okay, cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Buat para youtuber pemula Supaya tidak khawatir Terkena klaim hak cipta Tidak perlu buru-buru menghapus video Cukup Halo kita semua. menghapus klaim hak cipta Semoga bermanfaat Wah. Terima kasih Terima kasih